Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang asmaranya bagus di bulan Oktober tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang asmaranya bagus di bulan Oktober tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Two pentakel ataupun dua koin. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dia akan kelahiran di 15 Februari sampai dengan 25 Maret. Di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan asmara yang sangat bagus di bulan Oktober tahun 2020. Dikarenakan di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan suatu peluang ataupun mengambil satu langkah yang dimana seorang Pisces mulai memupuk dan mulai memperhatikan pasangannya serta di sini seorang Pisces mulai menerima pasangan apa adanya. Saya jenggah di sini tercipta hubungan yang sangat bagus antara seorang Pisces bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini keharmonisan dan keharmonisan akan didapatkan oleh seorang Pisces bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Page of Swords secara umumnya Page of Swords itu diartikan seorang anak jadi di sini digambarkan kepada seorang Pisces seorang Pisces mendapatkan asmara yang sangat bagus di bulan Oktober mendapatkan keharmonisan dan keharmonisan di dalam hubungan asmara Dimana disini semua Pisces dan pasangan bertujuan dan memiliki komitmen untuk memiliki keturunan yang disimbolkan dengan taik, of Swords dan untuk kartu kesimpulannya adalah demon. Secara umum, demon itu diartikan hal-hal yang menjadi kemungkinan, kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan yang akan dilalui, dan kemungkinan yang akan didapatkan. Jadi, jika kartu demon kita gabungkan dengan jelek, yang pertama di disini menggambarkan. Seorang Pisces akan mendapatkan asmara yang bagus Hubungan yang harmonis bersama seorang pasangan mana seorang Pisces dan pasangan bertujuan Ataupun memiliki komitmen untuk memiliki sebuah keturunan Dan Demun sini menggambarkan Kemungkinan yang akan terjadi adalah Seorang Pisces dan pasangan akan memiliki keturunan Di bulan Oktober tahun 2020 Yang didasari dengan asmara yang bagus Dan keharmonisan hubungan berpasangan. pasangan Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua Dan kartunya adalah five of cup ataupun lima piala untuk Zodiac yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat lahir 21 Mei sampai dengan 20 Juni di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan hubungan asmara yang bagus di bulan Oktober tahun 2020 dikarenakan di sini digambarkan seorang Gemini mencoba melupakan masa lalu dan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan yang ada dan di sini juga digambarkan seorang gemini akan on dari masa lalunya yang begitu membuat gemini sakit hati sehingga di sini seorang gemini akan berjuang melepasnya dan mendapatkan hubungan asmara yang bagus bersama seorang pasangan di bulan Oktober tahun 2020. Dengan usaha seorang gemini melupakan masa lalu seorang pasangan akan memberikan nilai yang plus kepada seorang gemini sehingga di sini seorang gemini akan mendapatkan asmara yang bagus dan hubungan yang harmonis bersama seorang pasangan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 Agar melupakan masa lalu dan menjalani hubungan asmara yang lebih bahagia ke depannya bersama seorang pasangan, dan jika kartu pun kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan seorang Gemini berjuang melepas masa lalu untuk mendapatkan hubungan asmara yang bahagia, di mana pasangan akan mendukung dan support seorang Gemini agar mendapatkan asmara yang bagus dan melupakan masa lalunya, dan demun di sini menggambarkan. Kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Gemini akan melupakan masalah dunia dan move on dari masalah dunia sehingga di sini seorang Gemini akan mendapatkan keharmonisan dan hubungan asmara yang sangat bagus bersama seorang pasangan di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah. Seven open tackle ataupun 7 poin. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang jangka kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus. Di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis, dan lebih bagus di bulan Oktober tahun 2020. Dikarenakan di sini seorang Leo mengambil satu peluang yang dimana peluang itu adalah mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara. Bersama orang yang pasti dan bersama orang yang mau bersama-sama berjuang bersama seorang Leo untuk memperjuangkan hubungan asmara dan memperjuangkan kehidupan bersama di bulan Oktober tahun 2020, di sini seorang Leo akan mengacukan. Dan tidak akan mengabaikan orang-orang yang mengiming imingi dia kebahagiaan namun itu tidak pasti Dan di sini seorang Leo akan mengambil seseorang ataupun menentukan seseorang yang memberikan suatu harapan dan masukan yang sangat bagus Dan peluang itu amatlah sangat berguna kepada seorang Leo terutama di dalam kategori hubungan asmara Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles Secara umumnya klien kontak itu ya, seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan hubungan asmara yang bagus dan terharmonisan hubungan bersama orang yang baru. Dan di sini seorang Leo mengambil peluang itu dan bersama menjalani kehidupan dengan seorang pasangan. Dan di sini seorang pasangan akan selalu memperhatikan dan memberikan support kepada seorang Leo agar hubungan terbangun dengan romantis dan berjalan sesuai harapan mereka. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sewang leo mengambil satu peluang yaitu menjalani hubungan asmara bersama orang yang baru. Dimana di sini pasangan ataupun orang yang baru akan mendukung serta mensupport seorang leo sendiri. Dan demun di sini menggambarkan sewang leo bersama pasangan akan sama-sama berjuang di dalam kategori hubungan asmara sehingga di sini keharmonisan kebahagiaan akan mereka dapatkan di dalam kategori hubungan asmara di bulan oktober tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah ten of swords ataupun 10 pedang untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangkat kelahiran 23 oktober sampai dengan 2 november di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan hubungan asmara yang sangat bahagia yang sangat harmonis dan Hubungan asmara yang sangat bagus di bulan Oktober tahun 2020 Dikarenakan di sini seorang Scorpio sudah belajar dari pengalaman masa lalu Dan sudah memulai mengobati diri sendiri atas pengkhianatan dari masa lalu Yang dimana di sini seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan dari seorang pasangan di masa lalunya Sehingga di bulan Oktober ini seorang dewakan akan melepasnya dan memulai hubungan yang lebih bagus Hubungan yang lebih harmonis dan hubungan yang lebih bahagia bersama orang yang tepat Yang menurut Scorpio itu adalah orang yang menjanjikan dan di bulan Oktober ini juga seorang Scorpio akan belajar dari pengkhianatan yang ia dapat di masa lalunya di dalam segi asmara dan untuk support energinya adalah Page of One secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio akan belajar dari pengkhianatan masa lalu yang diterimanya dan di bulan Oktober ini ia akan mendapatkan hubungan asmara yang bagus dengan seorang pasangan Yang dimana ia bertujuan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius bersama seorang pasangan Dengan bertujuan dan berkomitmen untuk memiliki keturunan Ataupun mempunyai seorang anak yang disimbolkan dengan stage of one dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini, menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan hubungan asmara yang bagus di bulan Oktober tahun 2020, dimana seorang Scorpio mendapatkan hubungan dari pasangan dan memiliki komitmen untuk mempunyai sebuah keturunan, dan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dan demun di sini menyimbolkan seorang Scorpio dan pasangan akan mendapatkan hubungan asmara yang bagus, yang harmonis, dan yang lebih bahagia. Dikarenakan seorang Scorpio dan pasangan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yaitu ke jenjang yang dimana mereka bertujuan untuk memiliki sebuah keturunan ataupun seorang anak di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang asmaranya bagus, harmonis dan bahagia di bulan Oktober adalah seseorang yang berzodiak Pisces, selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo